Hai. Jadi seperti yang kalian tahu, kita semua tinggal di sebuah negara Asia Tenggara yang sering terjadinya mati lampu setiap minggunya. Eh, mungkin setiap minggu untuk daerahku doang mungkin. Nah, pasti diantara kalian ada yang merasakan atau sering merasakan mati lampu. Dan ada benar juga kata Bang Deril, kalau mati lampu itu selalu terjadi di waktu yang salah, di tempat yang salah, dan di kondisi yang salah. Dan aku ada beberapa cerita tentang pengalaman mati lampu itu di dua kondisi yang berbeda pertama terjadi beberapa kali dalam sebulan jadi dalam seminggu mungkin bisa sekali atau dua kali mati lampu bayangin aja dalam seminggu aja udah dua kali mati lampu apalagi sebulan lebih asem lagi tuh dan terkadang mati lampunya ini suka ngeprank gini maksudku bayangin aja aku lagi ngerjain suatu project remix penting yang tinggal di save doang Terus tiba-tiba mati lampu di detik-detik sebelum aku pengen save project itu secara keseluruhan. Ya of course aku pasti kesel dong. Karena aku belum sempat buat nge-save projectnya. Ya kalau mati lampunya nggak lama masih bisa ditoleransi lah ya. Tapi masalahnya mati lampunya itu paling cuma sekitar 1-2 detik doang. Terus nyala lagi. Dan project remix yang aku backup itu cuma sampai intro doang. Gila men. Rasanya dalam hati, tetap pengen teriak, tapi PLN kayak tutup telinga gitu loh. Dan ada juga pas lagi bener-bener nyantai, tiba-tiba mati lampu karena gambarnya kerjaan, jadinya aku gak terlalu kesel. Ya, paling tinggal nyalain laptop buat pelampiasan. Eh, tapi pas mau nyalain laptop, udah masuk lock screen, tiba-tiba lampunya nyala. Yang kedua terjadi secara massal. Kalian ingat, di tahun 2019 juga sempat ada mati lampu massal di sekitar pulau Jawa. Itu terjadi pada tanggal 4 Agustus 2019. Dan ada beberapa orang yang mengalami hal yang sama di tanggal yang sama, yaitu Bang Leril atau Topi Sihir, dan juga Bang Nelson dari channel bikin Cream. Terus uh, ini mati lampu, karena tanggal mana <laughs> tang tang waktu kita trailer adalah tanggal tanggalnya mati lampu Jawa ya kayaknya, Jabodetabek. Jabodetabek ya pokoknya mati lampu Ya aku pikir berita itu gak bakal masuk di tempatku Eh ternyata di hari yang sama di tanggal yang sama Ternyata tempatku juga ikutan mati lampu Dan untungnya cuma satu, posisiku lagi gak ada kerjaan jadi gak terlalu cemas tapi di sisi lain, meskipun gak cemas, 2019 itu aku gak ada laptop. Jadi aku gak ada tempat buat pelampiasan selain komputer. Jadinya aku cuma gabut doang di dalam kamar, gak ngelakuin apa-apa. Paling scrolling galeri, udah gitu doang. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk animasi kita kali ini. Hmm, untuk alur cerita, mungkin emang masih pendek ya, karena emang pengalaman ku mati lampu sebenarnya banyak. Cuma yang paling membekas dan yang paling kesering terjadi itu ya dua hal itu tadi Jadinya untuk pengalaman mati lampu ini sebenarnya lebih banyak kekesalnya ya Cuma nggak bisa ku ekspos secara detail jadi aku bahas dua aja yang paling penting Video ini juga sebagai bentuk keluh kesahku sebagai oh, sebagai anak yang tinggal di kota kecil Yang terkadang sering mati lampu gitu loh jadi ya, semoga kalian suka dengan animasi kali ini. Oh ya, dan juga video ini terinspirasi dari Bang Biken Cream dan juga Bang Topi Sihir Animation atau Bang Liril. Jadi, hmm, bagi kalian yang pengen nonton cerita lengkapnya tentang kehidupan mereka saat mati lampu, nonton aja di deskripsi. Jadi ya, sekian dulu, bye bye.